Hadirin hadirat sekalian Salah satu daripada kegigihan setan Adalah dia tidak akan berhenti daripada berusaha Nak menjadikan seluruh amal ibadah yang penat-penat kita lakukan ini Tak ada nilai di sisi Allah Memang setan dia punya Sebahagian daripada misi dan objektif dia adalah Untuk menjadikan kepenatan kita macam tadi maghrib kita kita buatlah banyak amalan sekalipun rupanya di sisi Allah tak ada harga tak ada nilai sebab itu dalam Quran Allah Taala merakamkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyil in aduwanshayatinal insi wal jin dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh terdiri daripada syaitan manusia dan juga jin urura yang mana kerja setan, manusia dan jin itu adalah untuk nak membisikkan kata-kata indah bagi memperdaya orang yang mendengar surah Al-An'am ayat 112 maka salah satu daripada cara setan nak menjerumuskan kita ini ke dalam ibadah yang rosak adalah dengan membisikkan rasa ujuk di dalam hati ujub ni tuan-tuan rasa heran pada diri sendiri dia takjub heran dari segi apa dia rasa dia hebat berbanding dengan orang lain dan percayalah ujub ini dia memang mencacatkan amat ibadah kita sebab itu kata Ibn Mas'ud Al-Halaku Fisnaini kebinasaan manusia itu berpunca daripada dua faktor Al-Qanutu Wal-Ujbu Pertama sekali orang yang putus asa daripada pengampunan Allah Dia rasa macam Aku ni jahat sangat lah Tuhan nak pandang muka aku ni Dah tua-tua baru nak tobat Tuhan tak ingin agaknya Dia unestimate Dia tidak memandang rahmat Allah itu luas Itu boleh merosakkan Yang kedua Al-Ujbu Orang yang merasakan dia lebih baik daripada orang lain lalu dia memandang remeh pada orang ini masalah jadi baik itu bagus merasa baik itu yang masalah merasa kita lebih baik baik itu dalam bahasa Inggeris ada satu perkataan dipanggil panggil narsis narsis ni dia ada sejarah dia kenapa nama perkataan narsis ni orang yang terlalu kagum dengan kejayaan peribadi dia mungkin dia dari segi pendidikan dia ada doktor dia ada profesor macam-macam publication-nya banyak dia akhirnya dia oh hebat betul aku eh? belum umur 50 ha, dia rasa itu itu rosak sebenarnya baik tu orang putih panggil narsis narsis ni asal-usul perkataan narsis daripada asal cerita zaman Yunani kuno ada satu kisah berkenaan dengan narsisus narsisus ni mencerita legenda orang putih lah dia uh, berehat di tepi kolam Kemudian dia terlampau bayang dia sendiri di dalam kolam. Akhirnya dia jatuh cinta pada bayang dia sendiri. Menyebabkan dia angau, dia duduk tepi kolam tak nak makan, tak nak minum. Akhirnya dia mati. Dan bila dia mati dia berubah jadi bunga. Bunga itu bunga bunga narsisis sampai sekarang. Betul orang yang terlalu mengatakan dia ni lebih pada orang-orang, orang, -orang, orang narsis kita panggil. Sebab itu Nabi pesan, salasul muhlikat. Ada tiga perkara yang boleh menjahanamkan kamu semua kata Nabi. Pertama, syuhul muta Nombor satu, kedekut Nombor dua, wahawa mutabi Terlalu ikut bisikan nafsu Maknanya macam kita Suka shopping online misalnya ya. Buka satu, yelah orang sekarang shopping semua di telefon saja, tengah dengar ceramah bunyi Shopee, ting bunyi Ada barang baru pula dah Buka sekejap, peh lawanya Terus je beli, jangan Itu bisikan, dia memang nak, nak kerja Nak menghabiskan duit kita Nabi suruh lawan dulu kalau terlalu ikut mati kita Hawak mutabik oh teringat nak makan itu tengok iklan oh sedap pula suruh panggil grab lah datang wow. jangan dia nafsu ni dia jangan diikut bukan kata suhu buang tidak Hawak mutabik ni terlampau diikutkan kata Nabi dan yang ketiga yang boleh menjalankan manusia ijabul mar'i bin orang yang kagum dengan kejayaan diri dia sendiri yang hadis riwayat Tabrani ada rekodkan dalam kitab Al-Ausat jadi ketiga-tiga jurang ini mesti dilawan. Kalau ada dalam diri tiba rasa nak kedekut je lawan. Bila tiba dalam diri ada rasa, -rasa nak meli je kerjanya dia macam tak boleh duduk diam lawan. Nak makan je teringat ni ceramah pun bila habis ceramah ni. Pengurusan tak sebut pula dah makan je lah Semua orang makan saja. Jadi dia dia terlampau ikutkan mutabi. Terlampau ikutkan. Dan menjahlamkan ketiga Nabi suruh lawan Bila kau dah rasa kagum dengan kejayaan kau Bukan kejayaan orang Maka mesti mau lawan Jangan belagak Kalau ketiga-tiga ni ketikut Kita akan jadi orang belagak Sesama kita janganlah bongkak Usah dia harta yang banyak Kalau berpangkat pun jangan belagak Supaya pergaulan sama kita tidak akan rosak Orang menyampah Kalau orang terlampau Pahdia dia, pahdia dia, cerita hadiah dia menyampah kepada orang-orang Sebab itulah rasa ujub ini, seburuk-buruk sifat dan amat tercela di sisi Allah. Bahkan ujub ini kalau ada dalam hati kita, dia akan merosakkan. Sebab sampai satu peringkat, kita bukan sekadar merasa kita lebih baik daripada orang. Bahkan sampai to some extend kita akan rasa kita jelah layak masuk surga orang lain tak? Itu kemuncak kesombongan. Jadi kita yang sedang berada di surau, ahli surau, ahli ibadah kalau datang perasaan ujub, kita lebih hina daripada orang yang tak datang surau. Kita rasa, tengok aku. Ha, datang surau. Orang lain dia nak datang. Dia kagum dengan diri dia, orang kagumlah dengan orang lain. Jangan kagum diri sendiri. Allah larang Maksud dalam Quran Allah Taala sebut fala tuzakqu anfusakum huwa a'lamu biman Jangan kau mengagung kaulah yang paling suci, bersih, tulus mulus kudus. Tidak boleh mengagung kita paling baik. Kerana aku kata Allah lebih kenal siapa yang lebih takwa antara kamu. Surah An-Najmi ayat ke-32.